Hai guys <tuh> Belum ya Udah ya tadi Halo Bye bye <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ini perfectnya ini sih aku ke oh kan pucat jadinya oh. <tuh> Hai guys. Where, what are you doing? nggak live Mobile Legend, Kak. Hah, ya nonton juga cuman 50 orang, buat apa gue live Mobile Legend? Oke, kotol lah. Anya bening. Tahu gue lagi ngapain? Kira-kira lagi ngapain enak, remes ka, please remesin oh my god oh my goodness mana fakir fuck tersilat-lato lu kece banget sih ini baterai boleh enggak sih diganti Masa -masa. lagi ngapain di kos ini bukan kosan mang hanya oyo mau bajin marah kak dia bakal muncul di saya eh, 5 juta Hai, Dinda, hai Supri, hmm. dengan di mana dia mantul apa yang mantul? Hai, kapan live sama saya? Hai, Chaplin, kau sekarang jarang live Mobile Legends. Ah, nggak ada yang nonton, baca merah rusak. Jadi, aku keburu malas harus beli keteknya nomor, gak beli ketek harus nginom, kemana? sampai sore belakang masih rame nonton fix rame dan ilang akunan juga udah menikah dapat belum olahraganya? belum oke okay. olahraganya ngapain ya? coba geser oke okay. kira-kira olahraga apa yang bakal kita lakuin malam ini? Anih punya ide nggak? Nggak ada penyakit. Kasih penasaran di tengah. Kasih mantep. Nggak? Pelan-pelan-pelan-pelan. Hei-hei. Oh iya. Kayak setang. Aku emang setang. Terus Memi. Memi. Oh iya Memi. Oke. Okay kan <laughs> ada ini gak kira-kira olahraga apa yang bakal kalian lakukan sama ini? nih? makin cantik apa rahasianya aku gak makin makin gendut deh ayo dong komen dong Kira -kira. kalian hmm olahraga <laughs> baku naik baku apa? <laughs> naik, bisa maksudnya? boleh? monyong mana monyong Gas ke, Teh. Mau datang berapa bayaran, Maal, Bang? Mending join live Bling-bling aja. Enggak lah, ngapain? Oh Bling-bling bayar aku 100 juta per bulan aku mau. klik -like dulu dong, orang like -like dulu dong. Share share. Bakal siar, orang gitu. apa ya? Coba kalian voting kira-kira. Push up, sit up, apa skot jam? Pilih satu. Itu suami yang biasa Hehehe Ayo pilih satu Push up Abdidi, Sit up Hai bang Itu suamimu bukan? Aku simpan Push simpenan. up, sit up, sekat jam Pilih mana? Tutsut dari belakangmu <laughs> Jangan, jangan Lubang bukan semarang lubang Ini lubang dari Bekasi Mau pantun tadi, enggak jadi Enggak jelas Makin gem gemuk karena cocok pupuknya nge teh, tapi Gimana? di kamar Nge-gym, nge apa? Goyang dong Hei, hey, hey. pelan, pelan, pelan, pelan, hei <laughs> enggak, enggak, itu bukan olahraga ya, itu bukan olahraga Push up, push up Push no. up Push up, like-like dulu dong, like-like dulu Squat jump, squat jump Mana pilih push up, sit up, apa squat jump? Up pilih voting yang paling banyak itu bakal dilakuin senayan sini senayan kalian senayan sini kalian proses segala si di senayan lanjut santai aja saya pilih ngangkang saja apa ya, dong gak nungging bang enggak gak Gaya apa nah. lagi Ayo lah sama saya mira nih jadwalin ah mah aku aku lagi merah perutnya sedih lah pokoknya capin sedih aku oh yes baby nggak oh. <laughs> bercanda bercanda bercanda bercanda salah salah di bi emang sejam sepuluh kali lanjut pusat lima kali gimana hmm scott jam sepuluh kali lanjut pusat lima kali aku gimana Kamu boleh dipikirin yang lain yang lain karena kita cuma, bentar aja ini cuma event olahraga malam doang live tiktok bang, wah itu gak sih ya live, live tiktok bang itu live ekspresi sih, kemarin rame sih kemarin tembus 2000 orang loh masa hmm. facebook kalah, cuma 200 orang iya pas malam dua 2000, maksudnya sini cuma 200 iya. setengah pun gak ayo dong kalian mau push up, sit up, atau squat jump karena ini udah, badan udah gemoy banget, enggak hmm. olahraga, jadi Ah uh, yes maybe, Oh. Jadi, <laughs> diam dulu Ah amat bikin di mabur buat orang mungkin jomblo semua hidup Nggak lanjir jangan gitulah Udah pernah belum nih? Apanya udah pernah? Nggak lupa, dogginya nih <laughs> puluh Ustadz, liat deh Ustadz Lah ditep Jilat perang, gifnya mahal-mahal Apa Bom, itu nggak pernah Sir up, nggak cocok kalau malam hari Jadi apa dong? Kasih dia dong, kira-kira bakalan apa-apa nih apa Kasih tunjok yang jelas yang coba tekan hidung Bang beo 5 detik sampai pes <laughs> Biasa aja ya bar Barbar, iya mau olahraga, mau bar Barbar Gak mau Barbar, nyawer pun gak Ayo, gimana? Pusat apa sirap? Apa score jam? Pilih satu Hujan nih bro, iya serius-serius, adik kurang tidur, panas Ulan baby, baby, baby Maybe plan, maybe, maybe, maybe, maybe. No, no, no, no, no, no, no. Oh. <laughs> Scott jam tuh, ada yang mau lihat jam lagi? Pus tawa, pus aja pakai lato lato. Seret banyak langsung gua transfer, gas yes, bang lama amat. Iya, makanya kalian voting dulu. Pull up, gak ada lah. Mana mau di mana pull up di sini, Cok. Hey, <laughs> gue se, ane ane deh. Besar banget, depan mata. Bukan bak. semua, baru, baru kasih masuk. Enggak, enggak. Mana? Pull up, enggak bisa. Sit up kali ya. Sit up. Sit up ya. Sit upnya mana ya? Udahlah. Oh, uh. Oke, okay, sit up ya, oke. Okay. Kamu sit up. Sini aku tahan kakinya. Sit up. Sit up tuh kamu kesana yang naen kepala. Gini. Ya, boleh. Hah? <laughs> jangan gitulah Itu <laughs> terlalu frontal, bos. Oh, jangan, iya. jangan, jangan, jangan. <laughs> jangan. Tapi, ya, lu kepalanya di sana. Nanti mereka keenakan, soalnya itu pun tentu pakai bantal. <laughs> Oke, okay, ya, sit up. Gak apa paling makan? yuk mulai dari sekarang: satu, dua, tiga, sepuluh, kali ya, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sembilan Sepuluh, oke Oke Udah siram sepuluh kali Gas, nah beres Apalagi? siram sepuluh kali, udah siram sepuluh kali Apalagi dong? Langsung buka aja, jangan Iya dong ngan, ngan. Missionary. <laughs> Missionary. Ini olahraga dalam konteks positif, bukan negatif ya Ayo, apalagi? Malam bumi gue gak hamil, cok Apalagi gara-gara? ada ide lagi nggak? sinap 10 kali udah? Enggak ada lagi langsung masuk gua tm masuk ke mana sih? mau masuk ke lubang yang mana sih? habis tuh rehat 2 menit, push tiga kali habis tuh rehat dua menit, push tiga kali oke okay. oke, okay, 2 nah, menit ya? 2 menit ya, udah 2 menit sini. udah, mau nah, langsung dah, push up 3 kali push up oh, eh, kamu push up ya? push apa sih, rap? push up ayo nah, udah, push up. coba gak ada, gini, setiuk, ya pusat tiga kali, <tis> gas, seperti gini, iyalah, ah nggak ah nggak mau ah I'm so fat, nah ini tertutup, wah jangan pusat kesana, lo, <tis> <tis> pusat pusat mana mereka kenakan ke kan jangan pusat ke situ lah, nah gitu, pusat dari situ aja dah, gini, ya boleh, atuh, <tis> atuh, <tis> itu bukan pusat, itu bukan pusat sih, <tis> itu bukan push up ya itu bukan push up, push up tiga kali lah, push up cok. push up ini kaki aku nggak bisa berus, tuh kamu oh iya ya, tadi <laughs> <laughs> gimana? push up tiga kali jangan hadap sana lah, hadap sini hadap kemari gini ya boleh, push up tiga kali, lurusin kaki ya nggak <laughs> bisa lurus lurus lah, nggak ada kan nggak bisa lurus satu dua tiga, oke, dah dah dan, apalagi? langsung masukin lubang depan, jangan aneh altar goteh apa sih, bacot Takut kayang 10 detik bagus buat pernafasan kayang 10 detik, wah lu keenakan kampal perutnya kok kayak jelly sih, flank 30 detik flank 30 detik oke, okay, gas. oke okay. flank 30 detik ya oke, okay, ada kesini ya kan. Ya. Angkatlah lututnya. Nah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Oke, nice Dah Bisa tuh Easy Boy Ini bintang olahraga dulu atlet nih dulu Bos, senggol dong Apa lagi? Bagus, halo yang boleh dan jawab halo Halo Yang enak tuh kuda kudaan kan? Enggak, skip Apa lagi? Buka cananya dong Kosno kotimah Ngentup Tuh, jangan, point, jangan. Point, ya. jangan, jangan Jangan, jangan, jangan, jangan Buka titenya, gue trep 1 juta <laughs> Gila, Ini nih. kayak kamu tuh nipu anak kecil beli permen gitu Mau permen gak, dek? Nah itu, si ada hmm. yang bodoh ngambil gitu Iya yeah. Next sodok labang bang, malah li, jangan lah olahraga 501 Jogging malam 10 putaran Jogging malam 10 putaran Salto dua kali nanti gimana Salto Gimana sih? Salto yang balik badan Dari berdiri salto Oh bisa aku Eh jangan lah lu, patah lah kasurnya Aplet <laughs> Bukan bener benar atlet ngentot Apalagi? lagi? itu gede, bang udah anak belum? Belum, lagi proses Anakannya <laughs> nah, proses. kalian proses Buka Gimana gimana? Udah an nah. ya? Udah, udah beres belum? Mau udah anjir pas 2 menit lagi ya, 2 menit lagi udahan, cepat olahraga apa lagi kira-kira yang bakal dilakuin easy semua yang agak sulit lah, tapi jangan sulit-sulit kali kabur-kabur login ada malam nih Zapparu, Mba -mba ayo ada nggak? ada kah? ada sayang ada. roll depan, berani nggak? enggak ha? Enggak bang, takut patah Ketau layarnya Atau posisi rini rin yang kakinya ke atas, tau Tau Kayang bisa enggak, Kak? Enggak bisa Susah, Kayang Yang lain? Nungging, Bang Si abang aja nungging Hei, kok oh, enggak <tuk> <tuk> jangan, sok Skill 2 Kufra Keluar, jangan, hei, oh, jang. ya, waw, jangan, waw, jang. Jang. Jangan, jangan, jangan gitu, jangan gitu. Oh ya, nanti kena itu <tuh> ya. Iya. Olahraga, Pak. Punya brewok, gimana rasanya, Bang? Gimana rasanya punya brewok? Ayak punya kamu punya brewok, gimana rasanya? Iya. Jangan lupa, malam ini kita disponsori oleh. Eh nggak boleh gitu. Nggak nah, boleh. Jangan lupa ya. <tuh> <tuh> nggak boleh. <tuh> jangan lupa malam ini kita disponsori oleh. Oke. Okay. Jadi bagi kalian yang romkat, silakan login. Depot terus, depot, depot, depot, depot, depot, depot. Abangnya yang roll tuh. Abangnya yang roll fatal aler kuningnya <laughs> ini, jangan ntar jadi <Yeah>. setrum lagi. <laughs> ya, ya, aku ada masalah pinggang, jadi gak bisa. Gak bisa. Olahraga turking, bisa. dari kodok, dari kodok mana? Turunin... Turunan, turunan Arab Gan. Turunan Arab Gan. Hang, sikap lilin, bahaya kali lilinnya Namanya olahraga melaraga bang kok bahaya? Olahraga sehat lah. Iya, <hati> olahraga sehat lah, apa yang bahaya? Tah Gimana nih kalau nggak ada lagi udah lah ya Udah ya Tapi sebelum udah Like like dulu dong Biar rame like dulu like Terus sampai jempol len ke selai Like like like dulu like dulu like dulu like dulu Mana? Dan belum Oke hey. Udah ya 15 menit mantap bang, gue mau numbuhin brewo tapi takut jelek emg, mm, engga, brewo ga ada yang bikin jelek kok brewo ga ada yang bikin jelek kawan, sobat shit shit up cuy, shit up kenapa ya? udah ya terima kasih udah temenin olahraga lompat bintang apa lompat bintang? gam susah, susah oke, okay, bye bye bye bye bye bye